Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma'su'lisi mubarakat. Al-Sidina Muhammadin. Wa'ala'ali wa sahbihi ajma'in. Mahalkah mundur di Al-Mubarak Al-Arba'in? Sebuah pertanyaan yang sering dipincang-pincangkan di teman-teman di media sosial. Kalau orangnya bakil, tentu dia akan mengatakan mahal. Siapa yang mengatakan di Al-Mubarak itu mahal? Jawabannya adalah orang yang bakin. Karena semahal apapun sebuah pendidikan untuk menembus kemakrifatan kepada Allah taala, Maka seumpamanya ditebus pakai dunia seisinya tidak akan cukup. Ditebus pakai dunia seisinya itu nggak cukup. Gitu. Hah? Jadi semisal di Al-Mubarak ini pendaftarannya ini, daftarnya ini harus membawa planet Bumi dan langit. Nggak cukup. Hah? Karena di sini adalah Ilaha Illallah. Dengan La Ilaha Illallah, tidak ada bandingnya. Maka kalau di akhirat, Orang-orang pendosa-pendosa itu, mereka akan kaget, buka buku catatannya, gak ada dosanya, gak ada catatan-catatan jeleknya. Lalu bertanya sama Allah, ya Rob, di mana dosa kami? Di mana kami melakukan lima? Di mana kami melakukan kesirikan dan lain sebagainya? Huh? Masa Allah, semuanya lebur gara-gara La ilaha illallah. Yang menempel di dalam kolbu manusia. Hmm? Mahalkah mode di Al-Mubarak Al-Arba'in jawabannya adalah mahal bagi mereka yang daging. Huh? Murah, huh? gratis bagi mereka yang dermawan. Jadi pada dasarnya itu jawaban itu itu bisa kamu jawab dengan mata hati kamu sendiri. Memang benar di sini ini ada pendaftaran. Kalau yang biasa itu 2 juta per bulan lima Memang benar. Memang benar di sini ini yang eksklusif itu 5 juta pendaftaran dan per bulan adalah satu juta. Memang benar, tapi perlu digarisbawahi. Prakteknya enggak seperti itu. Prakteknya adalah semampunya wali santri. Wali santri mampunya cuma satu juta silakan. Mampunya seratus ribu silakan. Mampunya lima puluh ribu silakan. Mampunya cuman membayar dengan doa juga nggak jadi masalah. Hmm? Bahkan tidak membayar juga nggak masalah. Jauh lebih baik pendaftarannya 10 miliar per bulan itu 100 juta tapi program di pondok semampunya. Daripada bayarnya cuman pendaftaran cuman 100 ribu, bayarnya 50 ribu, lalu digencet. Telat diancam. Telat dipanggil di kantor. Tolap eh, diboyongkan. Hmm. Jadi apa itu? Di sini ini kita belajar di Al-Mubarak al, al Bukan sebuah penawaran, sebuah bisnis. Tapi kita ini saling ni'i'la'i kalimatillah. Kami ni'i'la'i kalimatillah dengan tenaga saya, dengan keilmuan saya, dengan harta benda saya, dengan jiwa saya, raga saya. Semuanya saya ujurkan untuk panjeningan semua. Lalu panjeningan juga gitu. Lantanaul ilma ilabi tidak akan mendapatkan ilmu yang barokah ilabi kecuali harus pakai ongkos kalau di almu barok itu ada pembayaran pembayarannya langsung ke kiai sedekah untuk saya jangan ke pondok pondok itu benda mati pondok itu benda mati bagaimana nanti kamu itu eh, eh, bertransaksi dengan benda mati di sini enggak ada, bayar pondok enggak ada. Yang ada adalah sedekah ke saya. Kalau sedekah ke saya, kalau panjangan pasti punya uang genap 500 enggak jadi masalah. Nah, uang kamu cuma 250 enggak jadi masalah. 100 ribu enggak jadi masalah. Enggak bayar juga enggak masalah. Tapi kalau bayarnya ke pondok maka wajib 100 Kamu enggak bayar dosa kamu. Jadi pada dasarnya saya ini memberikan metodologi. Tidak cuman al-urbain finah biwasar biwa luat. Tapi sebuah metode pondok pesantren yang ramah lingkungan, ramah santri, ramah semuanya. Dengan cara bayarnya itu, jangan ke pondok. Hah? Tapi sedekah ke kiai. Saya, yang ngajarkan saya lu kok sampean non-transfernya ke istri saya. Berarti kan keliru sasaran, ya enggak? Keliru sasaran, dengerin itu. Oh, dengerin itu. Kalau kamu sedekahnya ke istri saya lewat transfer ke istri saya maka keliru sasaran ke saya. Kalau ke istri gimana? Istaatus pokoknya gitu. Kalau kamu ingin barokah ilmu sedekahnya ke saya, jangan ke yang lain. Kamu punya istri mbah sana, dimataan kamu nafkahinya uang ke huh? ke mbak nonu Lucu kan? Lucu nggak? Lucu. Dengerin itu yang sering transfer ke istri. Walaupun pada akhirnya istrinya juga saya Berikan sama orang lain. Ini kalau uangnya transfernya ke saya, itu semua masuk ke pembangunan. Tapi kalau ditransfer ke istri, masuknya ke dapur. Kalau sudah ke dapur, dia tai, dengerin itu. Abetio oh, ini sering ini. Paham? salah itu, transfernya jangan ke istri kalau ke istri nanti uang kamu jadi tai jadi kotoran, setelah jadi kotoran hilang sirna, tapi kalau ke saya jadi bangunan, kalau jadi bangunan menjadi sodakotin jariatin, menjadi sedekah jariah menjadi sedekah wakof manfaat, kalau apabila kamu mati ayah ibu kamu mati sebuah persembahan jadi ya dia untuk kedua orang tua kita, ini jarang banget terfikirkan di pondok- pondok pesantren jarang, kiai-kiai di pondok pesantren Malu atau takut kalau dikira kaya ini gregas duit, walaupun pada dasarnya juga beliau tidak gregas duit. Ya, kalau saya nggak pernah takut, saya dikira santri saya ustaz gregas duit, uangnya ditransfer di nomor rekeningnya, sedekah untuk ustaz, nggak apa-apa, kamu katakan sang gregas nggak apa-apa, walaupun saya juga gregas. Ya, ngapain takut? Cuman dibilang ustaz gregas uang, cuman gitu ya. Allah, inna Allah, Aulia Allah, Allah, itu Allah, pernah Allah, orang, Allah, pernah Allah, orang Allah, baik Allah, menyelamatkan santri, menyelamatkan wali santri dari perbuatan yang haram dan dosa daripada menyelamatkan membuka lebar-lebar Allah, neraka dengerin lagi Allah, di Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, boleh. Lewat perorangan, gak boleh harus transfer. Kok bisa, Ustadz? Kok, kenapa harus begitu, Ustadz? Sekaligus fatwa bahwa perbankan adalah halal. Ah. Wali Santri saya suruh transfer, itu dalam rangka memberitahu, bank itu halal. <laughs> Langsung banknya konvensional. Mereka-mereka yang menggunakan Bank BSI, Bank Syariat Indonesia. Hah? Mereka mereka belum tahu dia bank S bank BSI itu sahamnya modalnya juga dari bank konvensional. Nah. Jadi sekaligus memberitahu ke wali santri bahwa hutang di bank boleh halal. Nah. Lagi pula kalau lewat santri nanti kalau telat santrinya nanti akan menilai cilik sama orang tua. Waduh pembayaran saya telat orang tua kok nggak transfer saya itu biaya. Tapi kalau saya langsung kalau wali santri ada yang telat, santri-santri aman, itu dicek itu sudah. Santri-santri aman, jadi mamanya orang tuanya telat nyampe tujuh bulan, santri nggak ngerti, nggak ngerti antar santri nggak ngerti, tidak tidak terpikirkan, paham? Paham dengerin ini. Nih. Eh? Eh. Saya tidak pernah mempermasalahkan, oh. itu si Ahmad itu mandu di sini udah. Sebelas tahun enggak pernah tak pernah permasalahan. orang tuanya enggak tanggung jawab enggak pernah iuran itu orang. Nah, li berang orang pengena. Enggak apa-apa, sampaikan ke ayahmu. Dan bayar enggak apa-apa. Eh, itu enggak bisa. Gitu-gitu. Oh, apa hubungannya dengan halal haram? Hmm. Cuma di sini ini memang kamu semua Tak ajak mengangkat proyek li'i lima Saya ngajak santri-santri ini untuk mengangkat agama Allah. Dengan cara bagaimana ciptakan pondok pesantren itu sebersih mungkin. Pondok itu jangan kotor, jangan kemroh. Ciri-ciri baik dan jelek orang, gampang. Lihatlah kebersihannya. Kalau orangnya kemro jelas ini. Itu jual beli mata uang digital, namun tidak kelihatan barangnya. Kita bisa rugi dan bisa untung. Begitu juga yang jualan juga bisa rugi atau untung. Ini ku tergantung bagaimana cara kita memahami terhadap ilmunya. Bagi orang yang tidak memahami ilmunya, maka akan terjebak pada untung-untungan. Apakah itu bisa dikatakan judi? Oh ya judi itu haram hukumnya, bagian daripada riba. Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, nanti ya, baru ngajar ini ya. Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, nanti ya, baru ngajar. Hmm. Nih, saya itu pengen santri itu tidak kacau caranya seperti itu nyampe nyampe di sini ini dilarang minta kiriman dengerin itu telinga kamu ha? makanya mah benar Allah yang beliau katakan sumumbukun umyun fagum layar jun mereka itu kelihatannya bisa melihat tapi sesungguhnya penglihatan mereka hanya di dua mata saja yang asli mereka adalah picak yang asli mereka itu buta kelihatannya mereka bisa mendengar tapi yang asli mereka sedang tuli kelihatannya mereka bisa ha, bicara tapi yang asli dia itu sedang bisu. Fahum layarciun mereka itu tidak akan bisa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Cara untuk bisa mengembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, letakkan ketuhanan kita hanya Allah. Letakkan ketuhanan kita hanya, Allah. ketuhanan kita hanya kepada Allah. Kalau meletakkan ketuhanan kita hanya Allah, maka santri itu semuanya itu harus berujuk ke Allah semua. Usahakan mondok itu toh, dengerin-dengerin kuping kopone. Dengerin, dengerin. Kuping baskom. Mondo itu. itu. Ta'aluknya itu kepada Allah saja. Jangan pernah ta'aluk dengan uang. Kalau uang kamu habis, jangan minta kiriman. Ikutin pendapat saya. Kalau kamu ingin cepat alim dan terputuh mata hati kamu, dan kamu akan diberi keistimewaan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kekaromahan yang saat Caranya adalah uang habis, jangan minta kiriman. Paham guys? Eh santri yang baru. Paham? Kecuali HP-nya tertinggal di rumah. Ya, nah, nyuruh makatin. Nah, jangan serahkan sama Allah. Tidak mungkin Allah mem memangkatkan. Nah, itu sebagai sabab. Ini. Tapi kalau keuangan, toh coba dicacat. Nah, supaya kamu itu kenalnya kepada Allah. Jangan kenal kepada uang. Jangan khawatir. Nah, ini adalah cara, metode untuk menghadirkan keprofesionalan seseorang makrifat kepada Allah. Jangan cengeng. Nanti kalau kamu uang kamu habis, kemudian minta ke orang tua kamu, maka kamu nanti, hmm? kamu nanti sampai kapanpun akan cengeng terus itu. Tanyakan hemat mata hatimu. Kalau hatimu haram, tinggalkan. Kalau mata hatimu halal, silakan jalanin. Hmm? Ini adalah strategi yang jarang pondok menerapkan. Dengerin, jarang pondok menerapkan. Nanti kalau diterapkan di sebuah pondok pesantren, maka tokonya Romoyahi, berapa bayu. Hmm? Bersaya enggak? Koperasi ini pondok udah Payu. Kalau saya koperasi pondok, toko pondok nggak laku. Alhamdulillah, nggak masalah. Gulung tikar nggak baba. Nah, itu pengurus membuat minim supermarket itu. Lah itu, itu, itu jual kitab di situ. Lang jual kitab di situ. Lah di sana ada jual kitab gratis. <laughs> nah, itu jadi. Letakkan kendoloran kita, kejeniusan kita. Sandarkan semuanya ini kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kamu mondok seperti ini, toh. satu bulan, dua bulan. Jauh lebih utama daripada mondok di pondok pesantren. Sepuluh tahun, tapi masih menjadi pengemis ulung. Apa bedanya mereka-mereka yang ada di pemakaman? pemakaman? Pak sedekahnya, Pak, saya doakan semoga kaya raya ta doakan semoga ibadah haji rizkinya berlimpah ini orang aneh binajaib ya. doain awaknya sendiri nggak pernah selalu mendoain orang lain kelak di akhirat mereka akan dibangunkan di padang masarnya dalam keadaan tulang berulang saja tidak ada daging sama sekali karena daging daging mereka hasil dari minta minta hmm? hasil dari minta minta eh, itu kan dengar ini hmm? relate kamu mondok di sini satu bulan tidak minta kiriman, jauh lebih utama daripada kamu mondok di pondok lain sepuluh tahun tapi minta kiriman. Dengerin. Ini adalah cara untuk mengenalkan mata hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini memang harus diproyeki sebuah pondok pesantren yang tidak kacau apabila ada santri yang telat. Santri telat ditoka takoke, tokak takoke dipunggal panggil orang tua di WA hmm, malah kadang-kadang ada aneh itu WA-nya itu tuh disebar nih grup wali santri iki bapakane pengurus alun-alun tak tutuk nggunake to, to, tongkatku kok wetat ngono ngisin-ngisini jangan jangan malu-maluin kan tidak semua wali santri mampu dan tidak semua wali santri itu rezekinya lancar sekarang lancar. Besok yang akan datang belum tentu. Percaya enggak? Ya seperti kiriman mulu Kadang-kadang mama, papamu lancar. Kadang-kadang orang -kadang, tanggung jawab. Gitu, eh? <guruh> Hah? Santai. Kalau kamu tidak dikirimin, saya adalah satu-satunya santri Al-Mubarak yang ditelantarkan ayah, ibuku. Justru di waktu ayahku, ibuku datang ke tempatku, pasti tak salam temblahi. Semestinya kamu seperti itu. Ayah, bapakmu datang ke ke, ke kamar kamu kamu yang bisa royi kamu gitu guna yang tahu apa itu dalil Wa'ala yang Abu Duilalullah wah bilwalida itu lel like Santri lel like Santri nggak bisa seperti itu ustaduanya dari mana teruskan oleh kamu ngomong seperti itu ha? teruskan sampai kapanpun kau tidak akan doler hm? nggak akan doler itu semestinya jangan jangan bermasalah dengan datangnya uang Iya, Ustadz kan anu, anu apa? Duit santri, santri ini dua urunan, santri iuran ini paling sekitar 100 sekian Kemarin-kemarin tak hitung masih 168 sekarang ini 100 nggak ada. Nggak usah, nggak usah, nggak usah anu, nggak usah mikir itu. Kamu itu harus berputus asa semuanya. Dengerin itu, paham? Biar kamu hebat. Hmm. Nanti kalau kamu hebat, oh, nanti kalau saya sudah wafat, maka akan bermunculan harimau-harimau yang sedang menggaung di mana-mana. Akan bermunculan kyai kekayaan hebat. Hmm? Ya? Akan bermunculan panci-panci Rasulullah yang luar biasa. Hah? Dengerin itu. Saya itu tahun nyampe enggak berani memberi nama pondok lo. Di sini ini belum ada namanya. ini Al-Mubarak, Al-Arba'in, Al-Mubarak ini namamu sholah. Al-Arba'in itu nama karya tulis. Pondoknya belum ada namanya. Hah? Pondoknya ini belum ada namanya. Makanya, makanya, makanya usahakan Agen berputus salah dengan kiriman. Ustaz kalau lelaki kan gak kayak Ustaz bisa. Hele zaman dulu itu. Suwabat-suwabat rano softek nyatanya aman semua. Nah sarung-sarungnya kangkang, nah, udah ceblok, udah dijipuin. Nah, Dibuat softek bisa. Nah. Nah, malah mentelengi. <guluh> <guluh> <guluh> <guluh> <guluh> Dengarin, ya. Kamu itu toh yang asli, bisa kaya raya di Al-Mubarok ini. Percaya nggak? <guluh> kamu toh yang asli, di Al-Mubarok ini, harta nah, benda kamu bisa berlimpah ruah. Kan sudah saya beri senjata yang jarang banget di pondok pesantren diizinkan untuk membawa makhluk aneh ini. percaya nggak nah, Ada santri membawa ketahuan dirampas rampas. Nah, bahkan di skoros, bahkan ada yang dihancurkan. Dengerin ini. Ini, ini senjata pamungkas, senjata yang luar biasa, yang mampu mengkayakan santri. Kalau enggak baca butikin. Hey, ini bisa jadikan kamu kaya raya kamu. Apabila kamu menggunakan HP ini dengan sungguh-sungguh. Ikutin program saya. Satu bulan cari uang 10 juta, 20 juta, 50 juta, 100 juta, 1 miliar, 2 miliar, 10 miliar. Kecil. Masa kamu kalah sama saya yang digeluk. Saya pakai HP ini, tuh, satu bulan lebih dari 1,5 miliar. Hmm, ini itu, ya weh, bisa. Nah, semestinya tuh, saya itu nolak, saya itu semestinya nolak iuran dari wali santri. Semestinya seperti itu. Yang harus iuran itu kamu, dari mata hati kamu sendiri, dari keikhlasan kamu sendiri. Ustadz, sedekah Ustadz, ini ada uang sedikit Ustadz, 50 juta. Gitu, nah, yang hebat itu makanya rupamu jeginggi si dengerin paham ceng kiriman terima 200, 300, 500, cuma satu juta kamu buang guys, izin nah, di mahalkah biaya iuran di Al-Mubarak Al-Arba'in Jawabannya tidak mahal kecuali mereka mereka yang bakhil di sini ini mampu 500, bayarkan 500. Gak mampu semampunya. Gak punya uang, gak usah bayar. Ada-ada. Sepanjang sejarah Al-Mubarak, belum pernah saya nanyain iuran ke wali santri. Jangankan nanyain iuran. Bantu bangun dulu gak pernah. Jangankan bantu bangun. Mau ngecor pondok saja, tak datangkan. Jayami kemalah. Saya gak pengen itu merepotkan santri seumpamanya so, hanya santri itu ada santri roan itu hanya dibuat untuk membuat konten di YouTube. <laughs> ada santri Ayo ayo ayo serkep, Ayo ayo ayo ayo. Wah, tenanan kabeh. Bareng nyutingnya wis rampung. jadi santai-santai kabeh dulu kabeh. Luar biasa kan. Jadi roan santri hanya dibuat konten ya. Oh, santri itu roan itu. Paham, Kang? Nanti kalau bisa seperti ini, toh kamu akan jadi hebat kamu. Mulai sekarang toh berputus asalah dengan kiriman ke orang tua. Orang tua ngirimi alhamdulillah. Orang tua nggak ngirimi Inna. Ina lillah wa ina ilahi Inna sesungguhnya kita lillahi milik Allah. Kalau kita milik Allah, wa ina ilahi Kita akan dikembalikan oleh Allah, biar dieksekusi sama Allah sendiri. Biar dieksekusi sama Allah sendiri. Selama kamu melakukan kebajikan terus-menerus. nggak akan hmm? membuat pengumuman. Ikuti kajian al-arba'in wal -lughah. Bersama saya. Tulis nama kamu. W.A. Aku yakin banyak orang W.A ke kamu. Huh? Siapa tahu? Hmm? Siapa tahu gara-gara kamu menyebar kebaikan, kemudian Allah juga menyebar kebaikan untukmu. Percaya gak? Hmm. Ustadzah, Ustadz mau tanya, biayanya berapa? Apa kata kamu? Biayanya seikhlasnya. Oh iya Ustadz, ya Ustadzah. Minta nomor rekening ya. Cus, hmm. Itu kalau yang ngikutin kajian kamu ada orang 100 anggap saja yang 70 puluh Artinya mereka nggak ada yang memberi sama kamu Masih ada orang yang digerakkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala Memikirkan kamu, percaya nggak? 30, kalau 30 orang ini nggak usah banyak-banyak lah Satu bulan, satu juta lah Satu juta kali 30, berapa? 30 juta Satu bulan dapat 30 juta Kamu dat, kamu ke, ke rumah saya Ustadz Ini ada rezeki sedikit Ustadz Buat rokok Ustadz <laughs> Kasus itu orang pondi pondok dilarang merokok malah Coba beli rokok wisata Nyelipin saya itu uang 10 juta ha? Ha? Ngepel orang tuanya mah Punya uang gak, Ma? nggak mah Enggak punya Ini mah ada uang sedikit mah ini ada uang 10 juta mah untuk beli lombok Itu lombok satu juta Perayaan itu rong karung sepuluh karung ya, ya. main ada uang 10 juta macut kirimin, kemudian yang 9 juta kamu tabung, yang satu juta dibuat jeng jeng, cukup enggak satu juta untuk jeng jeng selama di Pondok? Cukup, betul, potonganmu kirimanmu paling lima atau sebelu, lima tak guna, no itu racu ra, ra cukup satu jam, enggak cukup. Apalagi yang kiriman rongato sewu, rongato sewu. Lu nunggu nunggu sebuah Ini manfaatkan. Manfaatkan. Kamu itu membuat channel. TikTok, paham TikTok? Tikitik tokotok, paham? TikTok, paham? Coba. Live, kamu cari teman yang buahnya. Kalau perlu membuat live internasional. Membuat live internasional. Langsung syuting songkok belakang sana shooting, biar dunia internasional nonton semua saya ngajar, kamu kan gak modal kamu. itu ngaji ngaji saya dari setelah subuh nyampe jam 8 kamu cari uang satu juta kecil dengerin itu kamu cari uang satu juta itu kecil apalagi hp kamu tidak cuma satu, kan kamu udah banyak udah kaya HP-nya 50, bapak ceng kabue, live internasional. Hmm? Tidak cuma live Indonesia saja, tapi tembusnya dunia internasional. Kalau perlu, itu kalau perlu, gitu di dunia ini kan ada beberapa, apa itu, youtuber-youtuber huh? yang hebat. Di pertengahan mereka membuat konten, baru live langsung masukin. cus gitu. Masukin live kami. Hah? Itu itu cari uang jadi juta, apalagi HP-nya banyak, cari uang 10 juta like kecil. Saya itu punya teman. Saya tanya teman. Saya tanya. Saya kan silaturahim. Rumahnya mewah mak. ketemuan sama saya, saya diajak apa itu jagung-jagung di di kafe, kafe dia, kafe khusus. Bukan kafe dijual enggak, kafe khusus rumah tangga. Beratapkan langit. Saya lihat itu. Masya Allah. Ini batu-batu, batu-batu berharga semua. Dia punya watumu, watu padas. Rumahnya as, ada banyak motor-motor berpakir. Saya tanya, ini motor-motor ini apa? Apa kata beliau? Itu pekerja, Ustaz. Hmm, pekerja. Kamu lulusan apa? Saya nggak punya lulusan. Dulu saya sekolah SD Itu saja saya nggak lulus Ustaz. Hmm, Ada berapa pekerja kamu? Itu di lantai 1, 2, 3 Itu semuanya Ustaz, sama di beberapa tempat Itu lebih dari 200 ya, Terus ngapain itu? Mereka ada di depan laptop Mengondisikan sponsor-sponsor di Youtube Membuat sponsor Pernah kan kamu lihat apa itu ada video Ada video lalu kamu pejet di YouTube yang kan setelah kamu pejet, apa yang terjadi coba di sela-sela itu ada sponsor kan ada iklan kan ada iklan ini ada ada channel namanya Arba Info ini sering ada iklannya ini ini ada yang mengondisikan itu iklan-iklan itu itu modalnya satu bulan itu satu bulan dari satu hari itu satu miliar itu <gay> modalnya nembuskin C -c -c -c -c -c -c -c. banyak orang tapi perlu dari satu hari itu penghasilannya satu miliar lima ratus juta satu miliar dua ratus juta untungnya itu lima ratus juta dengerin dengerin kamu itu suantri ranggena kamu itu buang nggak dengan kiriman-kiriman orang tua kamu Jangan bangga, paham? Jangan bangga. Nanti kalau kamu. Menggemas? Dideleh meriku ya? Oke. Oke, oke, oke, siap. Niku pintar niku? Oke. Oke, oke. makanya nampun genep, maka kalau sukaniarto harta. Itu lulusan SD, penghasilannya setiap hari. Itu saya tanya, penghasilan kamu setiap hari berapa? Minimal satu miliar, Kiai, satu miliar, satu hari. Masya Allah. Dan terus uang um, kamu untuk apa? Untuk gaji karyawan, Kiai. Karyawan banyak. Itu kalau gak bejo, Kiai, saya rugi, Kiai. Udah saya satu miliar, kalau gak bejo dapat 500 ribu, eh 500 juta. Itu rugi saya 500 mil, 500 juta ya. Gitu, oke oh, luar biasa Ini zaman ini zaman teknologi dengerin ini Anani saya ini menyuruh sama santri untuk membawa HP semua Kita ini sedang masuk di area teknologi Orang-orang itu itu yang hanya mengandalkan manual kalah dia Percaya gak? Kamu di sini itu yang asli itu bisa punya gudang yang gudang kamu luar biasa, Hah? kamu ngaji itu, HP itu, kamu tinggalkan nggak kamu buka, selesai ngaji kamu buka, uh, orang-orang apa pesan ini pesan itu pesan itu pesan itu, sementara kamu punya karyawan di pondok ini kamu punya karyawan orang sepuluh, satu orang kamu gaji tiga jutaan per bulan, setiap jam empat datang, jam eh, jam apa, setiap jam delapan datang ke sini, jam Empat sore dia pulang, huh? kamu nyewa kamar-kamar. Itu kamar-kamar kan kamu sewa, silakan ini. Huh? kamar itu satu kamar, kamu tempat kamu sendiri nggak masalah, bayarnya 50 juta. Sedikit mahal, Pak Murah. Murah, nampotong kamu, Om Bu mahal lah. Kemei ngono gue. Silakan dikontrak. 50 Lu lima puluh juta, selamanya kok. Ya, murah. Saya itu pernah beli apartemen di Semarang. Eh? Saya pernah beli apartemen di Semarang. Itu harganya 250 juta. Hmm? Besarnya cuma 6 kali 4. Paham. Huh? Berapa? 250 juta. Itu zaman dulu, itu mungkin 10 tahun yang lalu. Huh? Ngono, beh, ketipu. Alhamdulillah, ketipu. Sayang, nggak apa-apa. Santri ditipu, enggak masalah. Santri itu anti galau. Kamu banyak galanya, makanya bentuk kamu seperti kendil. Karena kendil itu berteman dengan galau. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah SWT, kamu, kamu kalau pengen hebat, nawu sorof nugutnya atau diperbaiki. Kalau pengen hibat. Karena nafsu Sorof Lugot ini adalah kunci Sebagaimana saya memerintahkan Kamu untuk tidak minta kiriman Itu kunci keberhasilan Kalau santri pengen berhasil Di Al-Mubarak, jangan minta kiriman Dikirimi Alhamdulillah Alhamdulillah huh? Enggak dikirimi yaudah Cerahkan sama Allah huh? Jadi nafsu Sorof Lugot ini adalah Apa itu oh. Ini sebuah mantra yang apabila kamu ulang-ulang terus maka kamu keramat kamu. Kalau nggak percaya buktikan. Diulang-ulang terus keramat kamu. Saya saja keramat malah. Bagaimana tidak keramat? Itu lu meja-meja berdatangan. Percaya nggak? Eh, ya. huh? ikut iso, iso atau produk kebaikan meja. <laughs> itu pengen tak letakkan itu meja kursi meja kursi tapi letakkan di lantai lantai dua lantai tiga. Dibuat santai-santai-santai tongkrongan. Meratapi hidup. <laughs> keramat, keramat. Kan? keramat. Eh, dengerin, dengerin. Kamu membaca arba ini saya terus-menerus. Hmm, kayaklah ya kamu. Kalau gak banyak berdikin. Gus, dengerin, Gus. Dapat berapa laman Gus? Dapat, Gus? ya yeah. sudah menerangkan belum diulang-ulang terus guys Hah? jangan bangga dengan ayah kamu abah kamu abi kamu yang kiai ayahmu ayah saya seorang kiai belas saya tidak pernah mengandalkan ayahku hmm? kalau ayahku makan beliau kenyang kalau saya nggak makan he ya lapar gak kalau ayah kita belajarnya sungguh-sungguh, kemudian kita tidak belajar sungguh-sungguh, mana mungkin kita menjadi seorang ulama? Bukan Bukankah Rasulullah mengatakan, innamal ilmu, bita'alum. Ilmu itu bisa didapat dengan cara belajar sungguh-sungguh, kan? Jangan mengandalkan ayah ibu, bapak-ibumu kaya, itu kan bapak-ibumu. Kalau kamu nggak kreatif, nggak disiplin, nggak gerak cepat, nggak sungguh-sungguh, mana mungkin kekayaan itu akan dilimpahkan kepadamu? Dengerin itu eh nah, oh, kamu itu kemarin ada hari ibu, wellah, kamu nyanjung nyanjung ibu, rumah kamu bapak ibumu bangga dengan itu, ayah ibumu itu bangga apabila kamu sukses, percaya nggak? uang kamu banyak, kamu tampan, eh, kamu cantik, uang kamu banyak, rumah kamu mewah, mobil kamu seperti dealer, eh. Saham kamu di mana-mana, Marut, Alfa Marut, Alfa Midi milik kamu semua, Carrefour itu loh semuanya milik kamu, Jalan Tol dari Banten nyampe Banyuwangi milik kamu semua, ayahmu akan senyum, walaupun beliau sudah wafat di alam kubur sana senyum, karena banyak sedikit-sedikit jariah yang diantarkan untuk ayahmu, paham? dengerin itu, jangan hanya sekedar sergup ngaji saja, jangan hanya sekedar sergup ibadah saja karena Rasulullah mengatakan, Robana atina vidunya hasanah. Wafil akhirati hasanah wakinah ada benar. Wahai Tuhan kami, wahai Dat yang mengatur kami. Ati berikan kepada kami, atina berikan kepada kami. Vidunya di dunia ini hasanah. Ibnu Katsir dalam karya tulisnya, beliau mentafsiri makna daripada vidunya hasanah adalah, harta bendanya berlimpah, uangnya banyak, Rumahnya mewah bagus. Kendaraannya kencelong-kencelong. Istrinya cantik cantik Eh, cantik saja. Istrinya cantik. Suaminya tampan. Anaknya salih-salihah. Rumah makannya seperti restoran indah. Terdengar suara gemericik air-air indah. Tajri mintah hal anhar. Makan siang. Datangkan musisi dari Jakarta. Makan malam datangkan musisi dari Eropa. Eh, sangking sukaya. Nah, ini kalau kamu sungguh-sungguh arbaikin, keramat kamu. Ini nanti toh, dengerin, dengerin. Ini nanti toh akan terjadi ulama-ulama lah yang paling kaya di muka bumi ini. Dengerin setelah tahun ini, toh, tahun 2022 kemarin, setelah diacak-acak dengan hadirnya virus corona, kiai-kiai ini nanti akan kaya-kaya semua. Bunyai-bunyai kaya-kaya semua. Nah, Hah? nah perlu bunyai-bunyai warrimo -bunyai, setiap minggu datang ke salon tapi bunyai-bunyai itu akan menguasai salon-salon itu <laughs> Paham? kalau nggak ba ini tahun 700 yang ketiga ya enggak 700 naik 700 turun 700 naik naik turun naik turun maju mundur maju mundur ini adalah dikurun 700 ke atas. Hmm? Ini kurun 700 ke atas. Ini nanti Islam akan jaya. Akan hadir pondok-pondok pesantren mengalahkan sekolah. Orang lebih bangga memondokkan anak daripada sekolah. Hah? Ada syaratnya tapi, santrinya diperbolehkan bawa HP. Semoga saja pengasuh-pengasuh pondok di luar sana dengar apa kata saya. Pondok-pondok pesantren yang modern, yang dilarang pakai HP akan kukut begitu. percaya 10 tahun yang akan datang akan kukut pondok-pondok Yang melarang santri membawa HP HP itu mempermudah semuanya Percaya gak? HP marahi cepat pinter Percaya gak? Seumpamanya yang garap ujian-ujian itu Membawa HP Insya Allah nilainya 10 HP Percaya gak? Hari gini ya dilarang pakai HP Gak ada po Ya kelamaan Hah? Kelamaan itu HP itu masya Allah itu. HP itu bagian daripada sesuatu yang sering kita baca di waktu sholat. Wamin fitnatil masyikhi dajjal. HP itu bagian daripada dajjal. 40 dajjal yang diturunkan oleh Allah di muka bumi ini. Dia punya surga dan dia punya neraka. Percaya gak? Di HP itu dia punya surga dan dia punya neraka. Barang siapa yang pengen selingkuh disitulah letaknya mudah untuk selingkuh. Percaya gak? Barang siapa yang pengen memburung pahala berlimpah ruah di situ banyak. Dajjal-dajjal itu akan menyerang manusia di dalam kamar, di dalam toilet. Percaya gak? Ini suwi main HP. Percaya gak? Nguh nukwi yana. Uangnya Itu ada ya. Orangnya ngaji di sini ya. Seng nunggu ini dengar bising nyampe sampai Jepul-jepul seng ngising yumain keturun. Bukannya keturun main HP. Hmm. Hmm. Makanya saya membuat program pakai HP. itu Dengan pakai HP itu nanti luar biasa. Jaya. Al-Mubarak jaya. Gak perlu bantuan-bantuan. Gak perlu proposal-proposal. Cukup HP yang dibawa oleh santri. Santri ini setiap hari itu tiga kali mereka... Menggaung di media sosial Kalau mereka tiga kali Kalau santrinya ada 500 Bagaimana jika lo tiga kali setiap santri Lalu dikalikan 500 Berapa coba? Berapa coba? 1.500 Pemecah rekor se-Indonesia Pondok pesantren Menggaung di media sosial Minimal satu hari 1.500 konten Hah? Belum tahu dia Lewi ini santri saya otak beri sistem. Sementara ini kan masih ya, masih mumpet saya. Nanti kalau santri sudah menggaung kok ide fikih usul fikih, menggaung hadis diroyah riwayah. menggaung untuk membahas ilmu-ilmu tafsir, Hah? menggaung dengan ilmu-ilmu fatwa, nolak-nolak hmm, hmm. santri. Kalau sekarang saja nolak-nolak. Saya pengen ngupload anak-anak kecil, saya nyampe nggak berani. Saat ini yang daftar sudah 650 lebih, sementara di pondok lain gule santri seket 100 angeliport. <laughs> nah, itu kan. Pam, um, ini dengerin, kamu itu saya beri senjata. Al arba'in itu dibaca terus. Sekali-kali kamu duduk manis, pam Ma duduk manis duduk manis itu sambil ngemut gula nanti manis ya. kamu duduk menghadap ke keblat sambil dalam keadaan suci lalu wirid itu Arbain nanti otak kamu akan jadi tajam orang itu kalau otaknya tajam nggak cengeng nggak cengeng ciri-ciri santri nggak cengeng itu kalau masuk ke toilet sebelum mandi resik-resik toilet dulu itu namanya nggak cengeng dengerin mengurus itu woi mengurus Ciri-ciri pengurus yang gak cengeng. Melihat pintu apa itu? Pintu itu loh. Pintu toilet itu rusak. Langsung dieksekusi eksekusi. Diganti yang bagus. ganti pintu yang bagus. Kemarin saya beli pintu bagus. Ya. Ganti pintu-pintu seperti itu. Saya nggak bisa masang Ustadz. Nyuruh sama tukang. Hmm? Pakai apa Ustadz? Itu kan ada kota amal itu. Itu kota amal itu menung-menung. Isinya mas berlian, jamrut, mutiara, belajar pakai itu. Paham? bagi Aja, salam ini, toh, dari lahir nyampe mati, sesuatu yang paling nikmat, apa juga. Nising, percaya enggak? Ada orang kepingin nising, ono cewek cuma kening pingin dalan, menang isinya apa menang cewek? Menangisinya tau. Kayak mungkin. Rasanya itu kayak sih, nggak mungkin. <tik> awas, awas. Ada hamil lewat. Awas, awas. <tik> Makanya toilet itu dibuat sebagus-bagusnya. Pengen merancang membuat rumah yang besar. Toilete Sepuluh kali ya, sepuluh. Lebari. Bisa dibuat main sepak bola. <tik> Saya tegak pengen semua tempat mandi santri itu ada tempat tempat apa apa namanya metap jadi santri kalau mandi itu biar berendam pakai air panas seribu tidak celcius mentas mentas pengen terjadi nggak? selama arba'in digaungkan terus terjadi paham? dengerin ini, eh Santri Anyar kamu itu bayangnya lo jangan manyar anggap saja kamu modal di sini sudah seribu tahun paham? sudah seribu tahun yang goblok, istiqomah goblok ini ini mantra ini dengerin ini ini mantra kalau kamu baca terus menerus maka akan berubah menjadi makhluk hidup di dalam kaulbumu percaya nggak hmm? syaratnya kalau ngaji itu yang semangat yang seneng ngaji itu yang sume wajahnya itu yang senyum wah jigo ya bencana alam kaya bencana eh hey, jengking di eh kang eh hey. kira kirang kenal ngaji oh gitu ilo. ngaji itu jangan kena gempa bumi kemarin kan ada di Cianjur kenapa pindah di Almu Barok? Ya? dengerin ini dipahami terus dibaca terus ini nanti kalau kamu sudah mempelajari itu Gus dengerin Gus praktekan di kosakata kamu saya tugaskan belajar di sini 40 hari nanti kalau kamu pulang di Bogor tolong diajarkan Baem gus, ngajarnya jangan hanya sekedar manual pakai lewat HP. Baem, nanti kalau pacaran gimana ustadz pacaran kawin, toh nggak kepleke. Ke. Ada santri pacaran berarti kan wes kepengen jima. Baem, makanya kawin. Nono santri pacaran pengen tak ke mo, nah, ini sampean aja mau poleng. Eh, proses kayak fajar sap sap set set Boy set Boy set apa artinya set sendiri Boy Boy laki-laki lelaki yang sendirian eh? Oh sedih set Boy lelaki laki yang sedang sedih <laughs> iku sedih sukses masa makannya viral udah koyok sedihmu sedimu, Setya wong makanya gak viral eh dengerin nanti kalau kamu sudah ini coba dipahami ini itu materinya cuman sedikit materinya cuman kalimat doang percaya gak Arba ini tuh materinya cuman kalimat apa kalimat udah, gak kalau kamu sudah ngerti kalau kalimat itu ucapan yang satu itu udah selesai Kalimat itu adalah ucapan yang satu. Paling metodenya cuma ini doang, cuma ada lima. Kalimat isi murobbi, isi mabni, fiil mabni fiil murobb, kemudian kalimat huruf yang selama-lamanya mabni. Cuman itu saja. Kam? Coba, ini adalah fatwa fa, short lam. Bentanya apa coba? Kamu bisa ngomong ini itu Artinya kamu sudah menguasai Nahmu sorob Paham? Paham? Makanya awal terjadinya kamu Kalau pengen mahir Nahmu sorob dulu Pertama kali harus ya hafal Insya Allah setiap manusia Itu pasti cerdas Dan ini adalah perbedaan antara manusia dan hewan Kalau hewan Hayawan jahil Hayawan goblok Tapi kalau manusia hayawan natik Hayawan yang cerdas Paham? Walaupun burung bio itu pointer. Assalamualaikum, salamualaikum. Kamu nggak usah gumon, Pam. Le saman dengar suara bi, burung bio. Assalamualaikum, salamualaikum. Cuma kamu saman bingung. Mau nggak gue broke? Hei, lah kau masih di wilayah pisau, ya nggak? Lalu kenapa kamu masih heran dengan burung itu? Kan keplek kan? Aneh benar jahib. Melihat apa? Melihat kembalian kamu di mana? Di kebun binatang? Makan pisangnya itu persis kayak kue. Lho <gambil> kue kok iso gumun nih keplek ya. Hah? perlu digumuni itu justru manusia. Ustad? Apa? anu Ustad. Orang hutan sama manusia kok sempurna orang hutan Ustad. Lho kok iso sempurna gimana? Manusia punya hidung satu, orang hutan punya hidung satu Manusia punya tangan dua. Eh, orang hutan punya tangan dua, tapi yang satu ini ustad. Ya, orang hutan punya punya ekor. Kok manusia nggak diciptakan ekor? Ya pijat aja lu Allah. Muga -muga, anak putumu semua lahir punya ekor semua. Enggak kan? Justru gara-gara punya ekor itu jelek. Ustadz, ustad, sapi, sapi saya lebih. Lebih sempurna ustadz daripada tetangga saya yang namanya sapi. Sempurnanya gimana? Sapi saya punya tanduk, ustadz. Lapiye anak putu puta duga no nak lahir lebih sungguh. Maka hanya manusia itu nggak punya tanduk, manusia itu nggak punya ekor. Itu kesempurnaan. insan Manusia itu bentuknya luar biasa. Belum pernah ada makhluknya Allah. ]awns? Dipakai yuk nyampe pantas sepuluh itu belum pernah Coba kamu punya kambing buat celononi, buat sini coba opo. Wong kambing punya jenggot aja wagu. <laughs> ha? <tactile> <Hah>? <Democracy> coba wedusmu tahu kalau tidur kambing nanti tidurnya hari ini di yang ini kan ulang tahun kamu. Coba. Paham kan? Jadi kita orang ini cerdas. Sekali kamu tak terangkan tau, pasti kamu bisa mikir Apa kalimat? Oke, okay, coba, coba. Kamu kamu katakan kamu ahli na'u sorof. Itu karena kamu sudah bisa meletakkan harokat akhir kalimatnya Faslun. Harokat akhir kalimat apa coba? Doma. Doma tanwin ya. Faslun. Bagaimana perubahannya? Kamu bisa menerapkan Faslun, Faslan, Fasrin. Itu artinya kamu tuh ahli na'u. Setelah kamu saya tanya, Faslon itu mandinya bagaimana? Mandinya bagaimana? Masulat. Mudurinya bagaimana? Masulat. masternya bagaimana? masternya bagaimana? Masulat. Isim failnya bagaimana? Masulat. Isim hafulnya? Fi'il amar? Fi'il nahi? Masulat. Isim zaman? Masulat. Masulat. Isim makan? Isi makan, no? maaf Isi malat? Kamu bisa nyebut-nyebut seperti itu toh artinya kamu ahli soropem. Di pondok-pondok belajar nawisorop luguat, suwe ora paham Di pondok-pondok itu belajar nawisorop luguat seperti belajar matematika. Dulu di waktu kamu SMP, di waktu kamu sanawi, pelajaran yang kamu benci dua. Satu bahasa Inggris, nomor dua matematika. Percaya enggak? Ya. Katanya, katanya guru saya. Saya kan ketemu sama Pak Guru. Apa kata Pak Guru? Eh, Pak yai dulu di waktu kamu sanawi, kamu paling cerdas ilmu matematika. Dan kamu paling cerdas ilmu fisika. Eh, tak buatin. Eh, Cerdaslah ilmu-ilmu. Berarti percaya enggak? Nyatanya kalau hitung-hitungan, bawa kalkulator lekar kalau latar lulusan pelak grup iso le anak saya orang nas lulusan malah dobiner kafe mana oh. orang lulusan kafe lihat nggak pernah sekolah muhammad ahmad Aisyah, ali umar Fatimah hasan husen umam alam bo kakek anak anak bingung ha? coba coba coba Faslon fatlon kalim apa sebab Muroba mabli, sebab berubahnya erobnya, sebab alamatnya, sebab marifatun agiro, sebab sigot, mina, mandinya, rasul lagi Bisa? Bisa Gus? Saya kalau tanya atau Gus, walaupun kamu nggak bisa. Angger etak etak umi-umi, paham? Paham? Mantasabah bikau men? Badan siapa yang menyerupai kaum, maka bagian daripada mereka. Dulu di waktu saya masih fakir, saya itu berusaha untuk menyerupai orang kaya. Hmm? Orang kaya itu kalau berpergian bawa mobil. Saya dulu di waktu fakir, 14 atau 15 tahun saya rental mobil, Satu bulannya itu 5.500, istiqomah, makanya kalau kamu pengen cepat kaya, secara ini rupanya uang nomor dua, saya itu kalau keluar dari rumah, kalau cari restoran yang paling mahal dan paling enak, paling nyaman, padahal aku fakir caranya tasabu saya, minyam. saya kalau beli minyak ini dia kayak minyak minyaknya 10 saya kalau beli minyak, 1 milinya itu 120 ribu <laughs> 120 ribu jadi minyaknya itu cuma segini ini kan 12 mili itu harganya 1 juta ribu <laughs> paham kan? tujuannya apa? tasabu bila orang kaya mantas ya biar biar kamu min, kamu min, coba, aku niruno wong bangsukan, kamu ditegirkan oleh Allah kaya, percaya nggak? Orang kaya minyaknya kan mahal-mahal, coba main untuk kiriman, tolong langsung gitu tuku minyak senjat mili nede, <laughs> buang lo <roto> total, <laughs> beri so minyak terus deson jajan seumur hidup. ah. <laughs> Sabu, kamu itu kalau pakai baju jangan yang jelek. dengerin kata-kata saya. Baju yang jelek itu dimuseumkan Paham? Kamu di rumah punya tempat museum nggak? Dibangun tempat museum, museum baju. Silakan diambil gratis, nggak perlu bayar. Itu caranya. Caranya gitu. Kalau bisa tuh setiap tiga bulan beli baju satu kali. Kalau bisa. Kalau saja itu setiap bulan istiqomah. Kadang saya pakai, kadang-kadang nggak tak pakai. Kemudian saya berikan ke orang. Tidak saya berikan ke santri. Kalau santri nanti iran irena antara satu dan yang lain. Paham? Itu dulu saya itu kepengen tasab. Saya kan silaturahim ke tempat orang kaya. Di depan rumah orang kaya itu ada burung perkututnya. Langsung saya pulang beli burung perkutut. Tak dia lihat ninggone. Depan rumah. Setiap pagi manggung, siang manggung, sore manggung malam manggung saya berpikir saya jangan-jangan manggungnya itu minta tolong tolong tolong istri saya di mana anak saya di mana gitu pada akhirnya saya enggak kuat dengan suara manggungnya itu lalu suatu ketika ada orang silaturahim ke tempatku menyanjung-nyanjung burung itu apa kata saya kamu senang burung itu iya ustaz udah hadiah untuk kamu Makanya nanti kalau ada orang menyanjung-nyanjung kamu. Kalau ada sesuatu yang disanjung, hadiahkan. cepet kaya kamu. Paham? Tapi minyakku tolong jangan disanjung ya. Tak buatin. ambune podo baik. Baunya podo baik yang ada di pasar. Yang rego Yang podo 5000 ribu. Coba bedanya mau ya dong Pasar malah beli minyak botolnya gratis. Lebih botol Tahu nggak Anu pak yai, ini botolnya 20 ribu tak buatin. Beragane satu juta Botolnya tuku. Ya kalau nggak mau beli botolnya, nanti saya adahi pakai plastik yai. Pakai plastik. Ayah itu orang. Santai kan? Halo, bisa neng. Paham Gus? Mantas ya, Teman-teman, kalau kita cerdas, kowe etak-etak kayak cerdas. Paham? Hmm. Ada santri datang ke sini, kan saya sering pakai baju apa baju hitam langsung. Beli ke pasar beli baju hitam. Sangking ulai kepingin sami nawah atau nagar guru. Kenapa Ustad pakai baju hitam? Ini adalah lambang nusantara Indonesia, ya enggak? Ini lambang Nusantara dan ini lambang Rasulullah s.a.w. Salam Rasulullah kan pakai itu. Kalau tongkat ini ee, bukan lambang sunnah rasul. Saya baru digelop. Jangan dikira, ustaz tongkatan itu. Wah, kita tongkatin Nabi Musa. <laughs> suruh tu tayamumi suruh tuh kalimat. Suru tu kalimat sebab untuk dia musaf tinggal paham ya kamu ngerti mudaf enggak ke ngerti mudaf apa mudaf susunan pertama dari dofa Paham? jadi pada al surutu suru tayamumi ini dengerin pada al surutu suru tayamumi ini ini membacanya kan digabung menjadi satu coba coba dibaca coba Bismillahirrahmanirrahim. satu dua tiga Ayo faslon, fas ayo faslon fasal surutu tayammumi wa ayakuna dan tidak adanya aturabu debu togiron suci. Ya, yeah. caranya seperti itu. Nanti setiap hari kalau bisa atau kamu menghafal mana-mana itu. Lu ada santri pengen bisa baca kitab kuning, orangnya nggak pernah latihan baca kitab kuning itu jadi lucu kamu. Itu persis ada santri pengen bisa nyetir mobil, tapi malah numpak sepeda motor terus. Ini jadi lucu kamu. Kalau pengen ahli baca kitab kuning, jual setiap hari setoran baca kitab kuning. Itu Safina tembuskan, Takrib tembuskan. Fatul Korib tembuskan, Fatul Mu'in tembuskan, Fatul Wahab tembuskan, Ikhya Ulu Mudin tembuskan, Al-Figu Al-Mada'i tembuskan. Kamu bisa menembuskan tujuh kitab itu, toh. wahai kaum lelaki, tak hadiahi Fortuner kamu. Hal Fortuner paling regu, ini 600-600 juta. Hmm? Paham gus? Nak gak itu hadiah atau penggal nih, saya. Hmm? kalau perempuan tak, tak hadiahi 4 cilu. Saya enggak rugi yuk. Saya memberikan santri yang luar biasa nggak rugi. Hm? Hm? Itu caranya. Hm? Paham ya? Jadi berlatih, berlatih, berlatih, berlatih. Sampai kemarin itu lho ada orang, ada ada mahasiswa. Ada mahasiswa ke sini. Mengeluh punya hutang 35 juta. Hm? Minta bantuan sama saya. Apa kata saya? Hah? Bintuan apa guys? Tolong didoain Ustaz. Alah, dong orang mandi. Kamu punya hutang ya caranya penyelesaiannya tidak doa. Dengan uang. Terus caranya gimana Ustaz? Topo di sini satu bulan. Tak selesai ini 35 juta. Apa kata mereka? Saya banyak tanggungan Ya Yaudah pulang. Oh, seumamanya dia kerja satu bulan belum tentu. Elah pegawai negeri jajinya paling 5 juta, 10 juta. Satu bulan ya. Wigabi ini itu ini itu ini habis Insya Allah nanti mungkin kalau nggak setu akad orangnya kesini. Pokoknya nanti kalau ada setu akad orangnya kesini, nah, eh, eh, tak suruh topol di sini selama satu bulan. Nako kan ngaji Arab, selama satu bulan. Eh, apakah usah nggak rugi? Nggak ada ceritanya rugi. Akan dicelupkan Allah dari langit uang-uang itu. Percaya nggak? Kan ada yang bisa Kan gak mungkin tembus. <tik> <tik> gak usah takut. Santri itu hebat. Dengerin, paham? Santri itu jangan cengeng. Mereka-mereka yang lulusannya tinggi-tinggi. itu Jadi bupati paling lima tahun. Prek. Eh, Paripurna. Tapi kalau santri ngalim kan gak ada paripurnanya. Percaya gak? Yeah. <tik> Carikan pegawai negeri yang gajinya ngalah. Hah? Saya kalau ngisi pengajian sama saya tengok-tengok di rumah, itu istri seneng tengok-tengok di rumah. Kenapa seperti itu? Saya kalau ngisi pengajian atau nggak mau dibicaroi. Pada akhirnya pulang, wong-wong, tok, -wong paham. Tapi kalau saya di rumah, tamu-tamu banyak. Istri saya niti li amplop. Itu satu hari itu tidak kurang dari 10 juta. Wong kemarin saya setengah hari di rumah aja 9 juta. Setengah hari itu. Ini tadi tak cek, itu di ATM itu sudah ada sekitar empat juta lima ya. Kalau kamu pengen nih, acaranya dialimkan ijazahmu itu, ala dong. lulusanmu di rumah sana, Wika GoPro. apa? Calon RT, ya, orang ketompo. <inaudible> nah, calon Bupati. Oke, Pak Jokowi. Sedih dong, kasih lengser padahal Pak Jokowi baru sekian tahun, menurutku masih udik-udik orang, orang-orang wis duga apa bingung, pengen ganti ini Pak Jokowi. Ya nasibnya pejabat pejabat seperti itu, nasibnya ijazah seperti itu. Coba kita lihat coba. yakuna musta'amalan. Musta'amalan kalimat apa? Sebab? Tanwin. Ada berapa tanda-tanda kalimat isim? Bawang loboi. Musha malan kalimat. Si. Sebab. Amin. Orang musnatile. Ya. Tanwin. Tanda-tanda kalimat si madah. Sebutkan. Tanda-tanda kalimat si madah kan ada tanwin gus. Jadi kalau ada lapat kok ada tanwinnya berarti kalimat isim. Paham gus? Ada kalimat kok ada alnya berarti kalimat isim. Ada kalimat kok ada kasrohnya, kasroh tanwin, mudhof ilaih berarti kalimat isim. Ada kalimah kok kemasukan huruf jer, berarti kalimat isim. Ada kalimat kok menjadi mudhof berarti kalimat isim. Ada kalimat kok punya musnat ilaih. Ada berapa musnat ilaih? Sebutkan. A. Saat ini, Murah Pak Mabni. Wow. Kalau ada kalimah-kalimah, kok ada ya? nida ya, Zaitu he, zait, Ya, ini termasuk tanda-tanda kalimah. Makanya, ya, Zaitu, Zaitu Kalimah. Isi. sebab nida, nida. paham. paham. Gampang. yang jadikan Nausara melukut di pondok-pondok lain. Sulit itu, kira-kira kekayaan ini, Ustadz Anranono, bulat, bulat, bulat, bulat, bulat, padahal jangan sing sedih gampang. Materinya kan cuma ini, ini doang. Apa manfaat hafal alfuiah bola walik? Setelah itu, toh ditanya, alhamdulillah lima apa? Sebab apa, murah apa, mabni? Sebab apa, bagaimana perubahannya? Sebab apa, eh? bagaimana perubahannya? Ketika rofak, bagaimana? naso bagaimana? Jil, bagaimana? Eh? Eropinya apa? Sebab apa, apa, alamatnya apa? Sebab apa, -apa? mari fatulah kedua, sebab apa, cikyo, tapi apa? Cikot apa? Bina apa eh? matinya bagaimana? Coba kita istilah lagi kiasi, apa, ya seduh apa? maknanya apa? nggak bisa. Uh, mau belajar belajar alfiahmu. Saya berani ngomong gini itu. Saya ini termasuk mantan mantan alfiah. Mana alfiah berangkat nggak? Saya itu mantan alfiah saya. Saya itu pengen. Saya itu pengen santri itu belajar nahu, seorang peluket itu mudah gitu loh, jangan sulit. Ya, wala as. Ayuh. Mudah kan, jangan dipersulit. Ayuh. Kalau hidup bisa mudah, kenapa harus pakai sulit? Di pondok lain, kalau goyang-goyang santri, tot tot Kalau di album beda, nggak perlu diingatkan, habis itu menghadkapi. Kenapa kalau kau luar biasa loh HP nyuara semua berangkat Kang berangkat Kang berangkat Mbak berangkat Mbak ora mau angkat mulai <gulisius> itu kalau saya perintah gitu itu langsung satu gugur gugur gugur marah wisat marah wisat marah ay ay hmm Musa pamabni apa murab? Kamu ngerti kalau mustakmalan itu murab dari mana? Pokoknya kalau ada kalimah, kok mabni? Berarti nggak murab, ya. paham? Ya. Ada berapa isim yang mabni? Ya. Jadi kalau kamu pengen mengetahui isim itu murab atau mabni, kamu harus pahli isim mabni dulu. dong kamu saja nggak pahli isim yang mabni, oh. bagaimana mampu untuk mengetahui isim yang murab? Isim yang ada sebelas, sebutkan. Eh, begini eh, ini pelecehan asli begini pelecehan. Awas eh. nanti kalau saya punya uang tak pasang CCTV tenan, tak pasang CCTV live di YouTube, wali santri gak ngerti, anakku ngantuk pura dengerin ini hey ayah, ini saking bapakmu hey ayah apa ya apa ya orang isin oh ahli rangen ahli isim yang mabni itu ada sebelas yang pertama isim do apa isim do Isim sebutkan. Itu dihafalkan Ustadz apakah hamba ini harus dihafalkan semua? Jawabannya banyak. Yeah. Iya. Masya Allah. Kok oh, Masya Allah? Nanti tahu kalau kamu terus-menerus mendengar, melihat, mendengar, melihat, mendengar, melihat dan ngajinya nggak henti-henti, aku yakin ya Pala sendiri. Heh. Insya Allah, Insya Allah ya, se Indonesia raya itu ngaji Nau Sorof terbanyak dan terlama di Al Muqadam. <laughs> saya itu kalau bepergian, kalau pulang dari bepergian langsung tancap di sini ya. Gak mungkin ada bahasa. Saya baru sakit, saya lemah, kalau nggak pernah. Ya orang saya kemarin berkeselius, langsung ke kesini kemarin jadi kudus dibuat jadi masya Allah wadah wadah wadah tolong Tunggu -tunggu ini diomorok kenapa, kenapa orang saya pengen disuntik kalau suntik ini, wadah saya suntik vaksin itu oleh orang gerona umroh orang-orang orang orang ini nanti berangkat umroh nanti jadian langsung ngerti-ngerti itu suwanti langsung eksekusi paspor Satri sing dulu dulu sing surat menyurati, jadi dia mulai menaik batal sing apa sing surat menyurati, masih dia tinggal lah sing vaksinnya kurang berang tinggal lebih dan nanti uang uang nanti hangus orang bobong masalah. itu uji nyali saya itu itu tirakat dulu, ono oh santri oh nyampe bisa barengi apa itu umroh saya, uh, alamat kaya raya kau yeah. saya ini orang orang stres saya ini orang stres nah kusam syutin kan jadab, nah, karena saya kusmukharan stres lebih baik dikatakan stres, tapi tidak stres daripada dikatakan jadab, jubur-jubur stres Lawang Kyai gila kok di syuting Ya nggak ya, mungkin Ya nggak ya, mungkin ya? Beda kalau saya jalan pakai deklik-deklik Kemudian di syuting santri Itu untuk untuk kenang-kenangan ya? Kenang-kenangan Ustaz pakai tongkat Tongkatnya Nabi Musa, <tongkatnya Nabi> Musa. <tongkatnya> Wahir aja ini sandalnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Luang sandal jepit. Orang capek semua lu. Sandali kancing Nabi. <laughs> tetap nuku ya. Tetap tuku diberi hadiah buahnya. Huh? Nyampe ajudanya bilang. Wai Raja. Bukankah itu tidak sandalnya Rasul ya Raja? Apa kata beliau? Tahu. Saya tahu. Kalau ini adalah tidak sandalnya Rasul. Tapi. Kalau saya tidak beli. Mereka itu, kan nanti kalau keluar sana akan menguak-nguak. Eh, Raja ditawarin, sandalika Sandioli nggak mau beli. Ini itu, ini itu, ini itu. Saya tuh kalau ada KPAI, walaupun dia ngapusin, itu tahu hormat. Walaupun dia ngapusin. Ada puisi. Ada KPAI, ini paling santri saya. Santri-santri saya, singa BAP, Seringa Sengeng. Seringa Minta uang, tak sengenin. Wow, kowe cucu ini kajian nabi, dukungan nih, mandi malah julian, Lu <guluh> tak? Biar gak cengeng, kajian nabi seneng. Bisa tuh satu saya seneng. Cucu saya panjenengan, kampeng, sesok kampeng, mana <guluh> lagi mana. Kalau enggak gitu, let cengeng Eh, nanti kalau sudah apa terjun di tengah-tengah masyarakat, kadang-kadang eh, agama dijual. Eh, minyak wangi regomang ewu ditul rong juta eh. ah, ya. alasannya barukah barukah, barukah. Eh. mustamalan mustamalan ini mu'rob artinya mu'rob itu bisa berubah eh. cara mengetahui itu mu'rob adalah tidak berbentuk isim yang mabni isim yang mabni ada sebelas yang pertama adalah isim domen isim domen terbagi menjadi dua baris mustatir yang mustatir ada dua sebutkan pucuk jawas apa pucuk pucuk itu lafatnya isim domir tidak bisa ditempati isim doir tapi kalau jawas bisa ditempati yang pucuk ada berapa sebutkan halaman berapa Elemen 36, Gus lihat eleman 36. Kalau bisa toh, Gus itu dua paling tenanan. Kalau bisa satu hari dua hari katam, Paham? Kalau nggak bisa ya tiga hari. Kalau nggak bisa empat hari. Kalau nggak bisa empat puluh hari. Kalau nggak bisa empat puluh hari, ancan mondomu tenanan, Itu mudah itu, sangat mudah itu. Nanti kalau kamu sudah hafal, lalu nabi seorang kamu mengkristal di dalam kolbu akan jadi yang Percayalah aku. Nanti kalau sudah jadi khodam, khodam yang ada di organ tubuhmu akan bantu kamu. Kalau nggak percaya buktikan bisa melayani kamu, bagaimana tidak melayani? Itu meja kursi berdatangan terus loh. dari kemarin ya. Berdatangan terus itu semen-semen dobe terbangan. pasir nah, teko Kalau enggak percaya buktikan nanti itu kalau kamu magir luar biasa nanti dan ini mantra mantra mantra kesuksesan di sini Bu Wiri terus jadi hebat nanti hmm? mustakmalan bagaimana berubahnya kenapa kok mustakmalun mustakmalan mustakmalin karena eropnya kalimat isim rofa nasofil paham Hmm. Ropak, nasob, jir Makanya lun, lan, lin gitu. Mustakmalan Eropnya apa coba Pokoknya kalau di Vatka atau nasob? Kalau di rumah, Kalau di Kasro? Ya yes. gitu Mustakmalan, eropnya nasob sebab apa? Hobarnya Yakuna Wa'ala yakuna Dan hendaknya tidak ada Mustahmalan, mustahmal. Mustahmalan ini menjadi Kober, kober itu kabar itu dulu. Jadi itu berdiri. Eh, gimana kabarnya jahat gimana? Kabarnya zait berdiri. Kau imun itu namanya Kober atau kabar. Kalau mau itu permulaan kata. Mustahmalan, hiramnya kan nasob. Alamatnya apa coba? Kata sebab. Isimufrod munsorif Kamu kok ngerti kalau itu isimufrod dari mana juga? Menunjukkan mana satu Mana daripada menunjukkan mana satu itu Mananya tidak dua tidak banyak Paham? Pokoknya kalau ada lafat kok mananya tidak dua Atau beberapa Itu namanya isimufrod Isimufrod ada Sebutkan Apa munsorif Apa guhiru Mustah malan ini termasuk munsori Papa guru munsori Oke. Kamu kalau ngaji to hawane kita tuh bahagia. Ya. Kalau kamu ngaji hawane susah, nggak lama kamu mandok di sini. Tapi kalau bahagia, ya, nanti jadi ini kayak nyampek Malang. Ini ya ini kursus 40 hari, 40 harinya udah selesai lah ya, nggak mau pulang dia. Lepin kok bisa-bisa dati wongkene ya. Dati wongkene. Nasibnya kayak Mbak Ulil. Mbak Ulil dati wongkene tenang ya. Sampai anaknya telur ya. Sekarang punya supermarket dia. Itu suaminya si Yatin ini. Si Yatin dulu itu. Ha? Gak bisa nulis, gak bisa baca. Bisa nulis, bisa baca itu mondok disini. Mondoknya 40 hari. Setelah 40 hari itu langsung ngelamar santri, cerdas banget ya. Dinyatin itu mau duduk di sini 40 hari, setelah mau duduk 40 hari langsung ditulis santri. Ustadz seneng sama santri ini boleh nggak ustadz? Boleh, tapi nggak boleh dibuat pacaran. Ya ustadz, saya pengen ke rumahnya ustadz. Ya nggak apa-apa. Kapan ke sana? Nanti ustadz. Sama siapa? Sama kang Hasan. Kang Hasan itu santri, santri. Luangkat. ontel. Sini, Bandung Sari kemarin yang ada makamnya itu. Sang demi cinta. Oh, Nyampe oh, sana, sepeda ya undalnya diparkirkan dengan ngarep Oma, calon mertuane. Calon mertuanya, nolak ngesake. <laughs> Jadi, nopo pun gue ngesake. Ya Allah, santri rapat Onggandeng, rapat Obrudubi. <laughs> Nikita puning lamar gue sepeda hotel gue mamu langsung pintumu buat tutup. <laughs> bapak ibumu langsung ngomongin doa cuklemb do, sengsara we. <laughs> Apa yang terjadi? Apakah hasil Ulil dan Janu si sengsara enggak? Karena rencana nanti rumahnya itu pengen saya dua lantai. Yang bawah dibuat minimarket, yang sana buat kamar-kamarnya, yang atas buat santri dibuatkan apa jembatan layang di atas jalan raya wow. eh? luar biasa kan eh? itu kan itu kalau kalau sungguh-sungguh gitu Bagus gus Sing seneng ngaji itu yeah. gus kalau ngajar di sana gitu gus kiai yang hebat adalah kiai yang niru nirukan Nabi rasulullah paling hebat meletakkan antusias Meletakkan panatik kepada murid-muridnya. <laughs> Rasulullah paling hebat, paling ahli meletakkan antusias kepada murid-muridnya. Saya bisa mengatakan kamu adalah santri Al almubarok apabila kamu sudah panatik sama saya. Seumpamanya saya ngomong, bunuh langsung santri-santri menggunus pedang semua. Itu baru sukses. Huh? Paham? Seumamanya saya ngomong jangan minta kiriman langsung, sususus, sus, minta kiriman KW. Kalau perlu menolak, tapi aja ditolak kasihan orang tua kamu diterima aja dikumpulin bab besok hari raya mah ini kiriman saya selama satu tahun mah dua eh, ribu kali satu tahun satu juta dua ratus, alhamdulillah. Bapak Ibu S, wuh, neng, alhamdulillah nang, si dobo do, Padahal setengah ribu do, dia diundur undur tahun satu tahun yang akan datang. Nah, kemarin itu ada santri itu kalau pulang bawa kirimannya. padahal anaknya orang suki. itu yang punya pondok eh, Mak Habil Gus Gus Ma'umun apa Gus apa, Gus ya, itu selama pondok nggak pernah jajan. Padahal putranya anak kaya orang kaya. Pondok pesantrennya pondok terbersih se-Indonesia. Pemecar rekor. Hmm. Itu kemarin diberi hadiah dia sama bapak ibunya, diberi hadiah umroh hmm. Itu kan, sampaian Pak Ayau. Hmm. Yang hebat ya, kan ya? Hmm. Mustakmalan. Ini Eropanya kan? Nasok. Sebab apa? Hobernya alayakuna. Alayakuna itu bisa ngamal. Ini termasuk amil nawasi. Apa amil nawasi? Kalau kamu pengen hebat, memang setiap kosa kata dieksekusi. KB. Seperti nanti kalau kamu berkeluarga. itu, Apa yang harus disiapkan di saat kamu berkeluarga? Uang. Bilfulus kulusein. Kulus. nggak asli itu. Kenapa santri bertekuk lutut sama saya? Jawabannya cuma satu. Saya ini orang berduit. Orang berduit ya. Kendiling, lempang. Huh? Santri banyak segini yo. Setiap hari pemasukan saya cuman 1 juta 500, 2 juta. Uang yang dari santri. Dibuat masa? Enggak cukup. Mesti kalau belanja itu minimal tiga juta ratus. Seri. Beri asyik itu 5 cukup sak-sak itu limang sak itu uangnya itu udah 2 juta sekian Dan satu hari satu juta lima ratus makanya nanti kalau kamu berkeluarga pertama kali fullusnya paham kang? itu kang nanti kalau berkeluarga agak pintar gulek duit buat ketok paham? Kalau nanti mbak-mbak paham? gak hebat jangan kamu, saya kan cerita di media sosial saya fakir 19 tahun fakir saya itu, oh coba bayang no, terus lanjut duit saya ini dulu ya di waktu fakir menafakkan istri saya setiap hari minimal satu juta, dulu di waktu saya fakir, sekarang 5 juta Amin? Itu makanya istri saya kan kaya oh, kaget istri saya bisa mem mem memberi hadiah apa? mobil ya wajar tuh, karena bu cuma ngaiduik kowe orang pulau heboh, coba anakmu pitu ngaidi orang pulau heboh, gawe itu kopo coba, wih sampai tuh orang bunuh diri bejo, paham nggak? Harus pandi-pandi mencari uang, saya dulu, saking yang terbiasa cari uang, saya itu loncat kota, loncat pulau. Saya istiqomah itu baru-baru saja. Mungkin sekitar satu tahun setengah. Sebelum itu melalang buana ke sana kemari. Yang belum pernah saya injak. Itu di Papua. Rencana nanti kapan-kapan kalau pasti nganggur langsung loncat ke Papua. Nyampe bandara, balik meneh <guluh> Ingat <guluh> ya? Itu ala yakuna. Itu dari mandikana. Itu bisa ngamal. Tarfa ul isma buatan sibul khobar. Heh. Ada berapa pak kuatnya kana? Sebutkan. Hmm. Pengamalan kana bagaimana? Artinya Paham ya? Oke, okay. kalau paham, nanti kamu caranya atau setiap hari praktek kita, jangan pernah kamu tidak setoran baca kekosongan, jangan pernah. Hah? Yang sudah katam arba'in diwirid ada jam-jam tertentu kamu di Disuting bagus, nggak disuting juga nggak bermasalah. Kalau bisa yang disuting itu yang baru-baru-baru-baru setoran Yono ya ini halaman tiga terus mama mulunya sampai empat <laughs> kalau saja sih tidak masalah usaha anak saya kok kotanya boros ustadh hmm. lah gimana ibu mau so lima ribu satu bulan oh habis ustadh <laughs> aduh aduh saya itu 600 ribu satu bulan. Semakin banyak menghabiskan kota. Semakin banyak rizki yang dikucurkan oleh Allah dari langit. Allahumma. Amin. Harus sadar itu. Lalu mereka yang mengkuliahkan anaknya. Sampai jutaan-jutaan. Mereka buang gak sampai di riwangnya. Diul sawah, dual tanah. Ini untuk mengibarkan panci-panci Rasulullah. ketemu di buah khas. Ustad, ini gimana Ustad? Oh ya, yeah. putri panjenengan suruh ngebel saya, nanti tak beri solusi. Nyoto, ya, putri ini ngebel tenan, putri ini nembani saya. Orang ada tuka, no kota. Eh, Orang itu kalau bakhil sulit nyalimnya banyak musibahnya, hidup mesti dalam keadaan fakir, kelak di akhirat terjauh seok rawan masuk neraka. dengerin makanya kamu nanti kalau nikah sama seorang perempuan jangan nikah wanita yang bakil. paham? Nah, itu nah, alhamdulillah istri saya itu dermawan banget ya. Nah, saya kalau anu udah disiapin semuanya, saya nggak pernah nuntut ini itu. Nah, disiapin makanan paling tak satu suapan lalu manggil santrikan, tak weno. untuk apa? hidup tidak untuk itu. Setiap hari saya puasa, kecuali kalau ada tamu. Padahal tengok makhluk non-tamu terus, akibatnya besok buku catatan dengan akhirat, posok kabuh ya pokoknya, ya kan rezekinya hati. Setiap malam saya niat puasa, pagi-pagi minum kan gara-gara ada tamu. Ya jangan salahkan saya, salahkan tamunya. <tuh -tuh. Allah yakuna Mustamalan Mustamalan ini menjadi kobernya yakuna. Itu yakuna bisa ngamal itu. Mustamalan alamatnya apa? Fatka do Sebab? Ini rodo aneh bin ajaib. Sebab pondok-pondok pesantren itu biasanya tidak ada do tidak ada mukodaro. ibu taif, fatka, kasro, yak, khatpunun gitu. Tapi di sini fatka terbagi menjadi dua, fatka joiro, fatka mokotiero. Sekali kamu PM, fatka joiro, fatka mokotiero, secara otomatis kamu akan memahami semua kita menawis beluga. Secara otomatis, kamu kan gak pengalaman, kalau saya kan gak pengalaman. Heeh, hmm? gitu jadinya. Kemarin itu ada Wali Santri datang. Katanya anaknya sudah menduk 4 tahun, Alfia udah katam lu tak tahu harus santri kayak umur enam tahun Pitung tahun isu kalah padahal Alfi wis khatam. berarti kan mengkatakan kata mantok persis seperti mereka mereka yang hafal Quran uh itu galera galera lagi nih ini hafalan Quran mati gini uang Jebul-jebul ditanya Nabi Musa bertemu dengan Allah di Gunung Tursina selama arba'in empat puluh hari mana ayatnya nggak bisa jawab ya Wa idzna min semestinya kan, khafid, khafid, khafid, khafid, khafid, kan seperti itu Rasulullah pernah mengatakan kelak di akhir zaman akan bermunculan akan bermunculan orang-orang yang Qur'annya nyampe di tenggorokan saja tidak pernah menyentuh mata hatinya. Makanya pada akhirnya banyak bermunculan podok-podok tafidul Qur'an. Podok-podok rumah-rumah tafid. Orang cocok sama Al-Quran. kata Man, lo santri jitaka 5 juta. Apa harus kata Man nyampe koyok ngunuhiku? Cering, cering. Apa harus? ngapain panggung nggak terima macam waduhha waduhha walaili ida saja macam Quran fasai, fasih ngalah ke <laughs> walau macam kau flu nyakloe eh. aku ditutuk tutuk nol keluarkan <laughs> ulhu allah Qul rabbil Saya itu pernah di Timur Tengah Belum ada satupun Masayih Para guru-guru Guru-guru Tajwid, guru-guru Quran Macau Quran Nampak nyampe koyok ngunuh Belum pernah Hah? Belum marahi Macau sotok Sirah, Sirat Alladhinah dan 'alaihim makanya patekah 3 bulan rakatam iki sing goblok muridnya e usah gitu urusan tidak tidak pernah Rasulullah memerintahkan untuk baca Quran sampai tersiok-siok. Coba dong saya kalau baca Quran biasa. Alhamdulillahirobbilalamin, al-Rahmani rohim, Malikiyaumitin. Itu kiroah nafi. Matiab kita kan matiab Safi'i. Imam Safi'i menggunakan kiroah nafi macand ini ma id itu dipendekan maliki yaumiddin beda dengan azim hmm? di Indonesia itu orang membaca air. azim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim Qoiril maghdhubi alaihim wal dhalin amin imam iki maca imam, imam njublet ya makmume tidak mendapatkan mahfirah dari Allah Subhanahu wa dengerin woi para imam imam bonjol <tik> Kalau imami itu, setelah walau dholin, imamnya moconi amin, banter amin. Jadi makmumnya, Rasulullah pernah mengatakan, tiada tiada makmum yang membaca amin. Dibersamakan dengan aminnya iman. Imam, kecuali dosa-dosa mereka diampuni oleh Allah. Gitu, kok hmm? Walin. malah blek, amin. Iya salah, dengerin itu wahai para imam kamu cah putri itu kalau ngimami nggak seperti lelaki. He? Kalau lelaki ngimami, anggap saja ini makmum. Ini makmum kalau lelaki itu di sini. Di sini, di sini. Jadi makmumnya di sini. Sininya itu satu satu kilan. Orang kok salat ngene. Kira genah fikih-fikih apa itu sering, alasannya kok biar tidak ditempati setan, lalu rumah jamu, setan itu tempatnya di gitu <lho. singen fifi> gitu. de dalam hati, Allah diwaswifisudurin nas, gitu loh, minal nas, di dalam hati, satu kilan dikira-kira, tidak harus kalau sholat ngilai, yang ngersolat ngilai, iya ngersolat ngilai, malah kayak orang cuman. <defender> dikira-kira kalau perempuan Bagaimana Ustad kalau perempuan video dikilap ulama ada yang mengatakan mengumpulkan anggota satu ke anggota yang lain ada yang mengatakan seperti yang dilakukan Rasulullah Rasulullah dulu itu pernah bersabda Saluh wahai para kaum lelaki dan perempuan salatlah kamu semua kamar roh itu muni sebagaimana engkau semua melihat aku salat kalau kancing nabi itu takbirnya begini, semua lelaki dan perempuan begini semua menyampaikan takbiri kancing nabi. Hmm? Tapi menurut matiab syafi'i perempuan itu tidak seperti lelaki. Lelaki cewaawan gak masalah, tapi kalau perempuan yang cewaawan, dah ini bermasalah. Karena perempuan ini dicipta oleh Allah untuk menghibur kaum lelaki. Jadi oh cuawaan cewaawan kan, kalian, cekikian buah enter, akibatnya pondok cepat retak, <tuh> perempuan itu lengguju leng mesem ditutupi gitu, wah, wow! lu saya bisa cerita gara-gara saya kamar saya di samping perempuan lo, ada dulu, koyo gempa bumi, dulu-dulu-dulu <tuh -tuh> di batu santri saya larang BWP, dulu sebelum saya larang saya larang BWP itu mesti hampir selesai ngaji tuh Ujik, wah, Tapi setelah saya suruh bawa HP Masya Allah damai. Jadi ini kamar Tenang HP Apa kata istri saya Mas, Masya Allah HP manfaatnya gede Manfaatnya apa mbak yang Setelah santri putri dibawain HP Tenang pun kamar-kamar Dulu itu rame Kadang-kadang Kalo saya ngewoem Dua Kolamu, hama tu nubat nubat dikik, hama tu kucawet <laughs> yuk Nando mana lebih aku yang dari Paul <laughs> <Orang> khawatir nggak <laughs> cangkemiran lo krip ya <laughs> <laughs> Kalau menurut media pesawat vii, tapi ini begini hmm. Hmm. Hmm. Jadi mengumpulkan anggota satu ke anggota yang lain Nanti kalau ruko juga begini Ini, ini. Tapi tidak dan perempuan memang semakin kamu itu mengumpulkan organ tubuh kamu, semakin kamu mumpet. Itu semakin cantik. Kalau perempuan semakin acak-acakan, itu hilang kecantikannya. Pengen tahu siapa mereka yang hidupnya dalam keluarga, tidak tercipta sakinah, mawar, dan Roma, yaitu mereka-mereka yang menguber aurat mereka aurat, selain wajah dan telapak tangan dan telapak kaki. Menurut media saya gitu. Makanya mbak mbak kan seharusnya kan matanya masih kelihatan. Memang media kanafi seperti itu, mbak. Media kanafi itu kan wajahnya bisa diboleh diperlihatkan. itu kan wajah kamu masih kamu perlihatkan, toh. Heeh. Nah, kalau safi, wajib, wajib semuanya. Oh, saya ini dia, saya dibully sama teman-teman media sosial. Kan saya membuat uploadan di Al mubarak boleh pakai cadar, sunnah tidak wajib kan gitu saya dikenal anu, pak yai itu gimana santri antum itu caderan dan matanya masih kelihatan itu nggak cocok dengan matiab syafi'i. kalau nggak percaya buka di kitab lalu saya komen udahlah kalau kamu pengen gelut jangan di sini <tik> <tik> <tik> belum tahu dia lu saya itu kelihatannya Deglo, kelihatannya Melayu galap lari kalau kamu ya kalah we. Ya memang orang hidup yang penuh dengan gaya. <tuh. <tuh. Ma la yutro kullu <tuh>. Kalau nggak bisa menutup semuanya pakai niqab, udahlah inte-inte rapopo apa-apa. Ngono. wongnya gelem nginake ditutup. daripada dene pada kaya kowe kopi langsung terang-terangan artinya mbak-mbak yang paling pakai cadar itu masih menggunakan matiab Hanafi bukan Safi'i kamu itu masih menggunakan matiab Hanafi tapi menurut menurut kitab Al Muharor loh Ustaz berarti punya karya tulis ada kitab namanya Al Muharor karya tulisnya Imam Rovii beliau mengatakan Ya Menurut Imam Rafi'i mengatakan, Imam Rafi'i itu syafi itu. Perempuan itu boleh membuka wajah dan telapak tangan. Jadi iki pakai cadar itu masih menggunakan madzhab Syafi'i. Memang pendapatnya dua. Kalau dua atau rauh, saya ngayal-ngayal. Merasa membanding-bandingkan antara pondok satu dan pondok yang lain. Dan rasa membanding-bandingkan. Eh, Dibanding-banding yo kalah. <guluh> Jadi yang pakai cadar, isih intik-intik meripati, iku madhabe syafi'i, sing buka wajah, langsung deng-dengan, madhabe yo syafi'i menurut apa imam apa imam imam rofi i. imam rofi i seperti itu kalau menurut imam nawawi enggak menurut imam nawawi wajib pakai cadar pakai nikab mbak-mbak yang doin teinte itu masih menggunakan pendapat imam rofi i. tapi luwung lah daripada enggak sing penting is, sing penting nak nganggu cadar silakan nak kepingin dilepas jurawapo tidak harus istiqomah nah menurut aku Lura wajib lo Ustaz apa apa apa apa. Isinnya Rasulullah Ustaz gini, isinnya Rasulullah gini. Kan pakai niqab semua Ustaz. Iya, liat terus dapormu pakai niqab. Cadarmu masih kurang. Halah udah pakai kaos tangannya enggak? Kan itu nilai tangannya sehat toh. Halah sikile bareng. Heh. Apa dak katoan? Sing penting sayaan wis ketutupan ropo apa celananan Hukumnya sunnah. Perempuan celananan hukumnya sunnah. Tidak celananan nggak apa-apa. Yang penting sayaan. Orang colonanan atau orang sayaan. Itu apa? Kalau kalau perempuan bagusnya seperti itu dan perempuan itu jangan apa mendekat sama laki yang tidak mahram Kecuali kalau mahram nggak apa-apa. Itu saja, itu saja. Tidak bagus kalau terjadi fitnah. Saya sama anak saya yang sudah perawan Lia Itu enggak pernah saya jagungan sama Lia Enggak pernah saya. Eh, coba enggak pernah. Enggak pernah. Numpak motor bunyikan sama anak saya Lia Enggak pernah saya. Enggak eh, pernah. Jangankan sama Lia Sama Aisyah. Lalu Aisyah takkan saya, saya sini. Saya Samping saya. Itu malu kok. Anak saya itu malu. Jangankan Aisyah. Fatih loh. Numpak mobil. Sini mah. Sini mah duduk di depan tak panggung mau nggak nggak sini nggak kenapa nggak malu nah. luar biasa kan Enggak koyok kowe makan modok cepi kanan, cepi kiri sama bapak iya kalau bapakmu nggak sahabat ya kalau sahabat haram nggak haram menciumnya ayah kepada anak di bumbunan di bumbunan wah ya Ayah. Kan Bapak sendiri Ustadz Iya Bapak sendiri Yang boleh sepi kanan pipi kiri itu Ibu Ibu sama anak putri Tapi kalau ibu sama anak lanang Yombun dunah Itu hmm. Tapi Ros dulu Rasulullah Rasulullah Sering mencium Sayyidatina Fatimah Padahal Sayyidatina Fatimah Sudah punya suami Cium Rasulullah, ciumnya itu di bumbunan, di gitu itu, di kening. Gitu, di kening. Hmm? Paham? Tapi kalau ulama sama ulama atau teman sama teman, ciumnya itu menyentuhkan pipi ke pipi gitu. Oh, Nguh. Nguh. oh Saya pernah, kan temannya istri, temannya istri kan datang ke rumah saya, hmm. datang cium-ciuman. Cuma-cuma nih, ngening pipi. Bisa lah. Yang benar itu menyentuhkan pipi ke pipi gitu. Cuman, ming, ming. Saya pernah ketamunan seorang giyai. Ngabung saya gak boleh. Ngabung saya, ngabung ini, ini asem. Gak tau orangnya. Gak boleh itu. Banyak wanita yang memamerkan organ tubuhnya setelah berkeluarga saking nama wadahnya dicabut sama Allah. Makanya jangan. aurat kamu harus dijaga rapat-rapat. Sama so, banyak-buka, buka wajahnya saja dan telapak tangan. Selain itu jangan. Ustadz rambut gimana ustad Itu Najwa siap itu enggak benerin Saya belum menemukan satu ulama pun yang membolehkan membuka rambut. Kecuali orang tua yang sudah enggak nyawati belas. Orang tua sudah tua renta itu boleh. Jadi orang tua besok kubenawi umurmu pitung puluh, tungruk, tungruk. Tung kamu nggak enggak kudungan enggak apa-apa. Itu memang ada. Hah? Di zaman Rasulullah juga gitu, ibu-ibu yang sudah tua renta seperti itu. Tapi kalau masih seumur umur kamu itu punya wajib. Ustad saya ini nggak cantik ustad. Itu kan perasaan kamu. Perasaan kamu kangkang -kang itu, menang-menang glagas. Dongan kucing tontonan, baik ingetin terus. <laughs> Luneh, ana sampai ian ya? Eh? Bami. Mustakmalan itu alamannya fatkah? Yeah. Fatkah dohiru. Mustakmalan fatkah dohiru. Wala alamisumam. Selamat malam.